Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini saya sudah siap sedia dengan peralatan itu kolok untuk mengambil batang serai karena pagi ini kebetulan kita akan memasak santan. Alhamdulillah di pekarang rumah kita dari lengkuas, serai pohon pandan, ini pohon mangkudu, ini pohon seduk, saya ambil daunnya. Ini kelihatan lengkung, dan di sebelah sana, nah ini pohon serai ada di sini dan kita akan ngambil yang sebelah sana ini sudah sering ngambil. Ya kita ngambil yang itu, dicabut saja pakai tangan kalau memang bisa. Ini dia penampakan ataupun bentuk dari pohon serai yang bilang serai bahasa Jawanya sering ya. Jadi tanaman serai ini banyak sekali tumbuh di uh, daerah tropis termasuk negara Indonesia dan tanaman serai ini sudah turun temurun telah dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sebagai bumbu dapur untuk rempah-rempah dan berbagai olahan masakan digunakan untuk bumbu jadi cara penggunaan serai untuk dimasak kita ambil batangnya dan cabut dari akarnya kemudian bagian ujungnya seperti ini tadi sudah dipotong atasnya dibuang dan kulit bagian luarnya yang agak kasar yang tua dibuang dan nanti ini pun batang ini dibuang ini akarnya dibuang kita potong pakai kolok nah seperti ini pakai tangan bisa nah seperti ini seperti ini ambil lagi masih kurang ini satu sekilas memang uh, pohon serai ini mirip sekali dengan daun ilalang cuman bedanya uh, daun serai ini memiliki aroma ataupun bau yang harum yang khas karena itu banyak sekali dimanfaatkan untuk bumbu dapur atau rempah sedangkan hilang tidak memiliki bau yang harum cuman dari sisi persamaannya memang bentuknya hampir sama dan sama-sama tajam jika dipegang harus saya dati ini, kamu sering Kalau penampaknya e, tipis tapi sisi tepi-tepi daunnya ini cukup tajam ini. oke, ada satu lagi dan nanti kira-kira kita ada lima buah lah ya, lima apa namanya lima batang ini nanti kita cukup. Oke, okay, kita lihat lagi di sebelah sana ini ada juga uh, rumpun koloknya jangan lupa rumpun pohon cereng. Alhamdulillah ini juga cukup subur dan di sebelah sana tertutup oleh pohon jeruk juga kita masih memiliki cadangan pohon serai, nah, ayo dia ini di dekat pohon ketepeng. ini pohon ketepeng pun memiliki kasih untuk tuh penyakit kulit. Nah, ini, ini ada pohon takoka. ini pohon lengkuas. oke, kayaknya cukup nah kita uh, kasihkan ke ibu. pegang. digabungin sama ini sana. oke. untuk sementara kita beri dulu, nanti kita lanjutkan ulasan tentang uh, daun ataupun pohon serai seberapa banyak manfaat dari pohon serai, kegunaannya apa, khasiatnya untuk tubuh apa, mengandung uh, senyawa apa, nanti kita bahas ikuti terus video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu cuci dulu dilansir dari medical news today Rebusan serai dapat membantu mengurangi inflamasi atau peradangan dalam tubuh, karena serai mengandung banyak senyawa anti peradangan seperti asam, klorogenat, dan isorienting. Peradangan menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesehatan dan menimbulkan masalah serius seperti penyakit jantung. Ada beberapa manfaat ataupun khasiat yang bisa didapatkan dari tanaman serai yang mungkin selama ini jarang kita ketahui kebanyakan masyarakat kita, masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tanaman serai namun hanya sebatas digunakan untuk bumbu dapur adapun fungsi manfaat daun serai itu sendiri masih banyak belum diketahui oleh halai ramai berikut ini akan saya Ulas beberapa manfaat daun serai bagi kesehatan. Yang pertama, serai mencegah infeksi. Menurut Memorial Sloan Kettering Cancer Center, penelitian menunjukkan bahwa serai memiliki kemampuan untuk mencegah infeksi. Rebusan serai dapat mengurangi terjadinya sariawan serta infeksi jamur yang menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Seperti pengidap H.I.V. Selanjutnya, Serai juga mampu menurunkan berat badan. Manfaat serai untuk menurunkan berat badan sebenarnya belum dibuktikan secara ilmiah. Namun tanaman ini merupakan diuretik alami yang akan membuat peminumnya lebih sering buang air kecil. Lantaran sejumlah cairan dalam tubuh keluar, kemungkinan akan terjadi penurunan berat badan. Kena dibegitu, Jangan terlalu terpaku hingga mengkonsumsi serai secara berlebihan, karena akan meningkatkan resiko efek samping. Manfaat yang ketiga, serai mempunyai khasiat meredakan kecemasan. Menghirup aroma dari minyak esensial serai yang wangi dapat menenangkan pikiran dan membantu meredakan kecemasan. Pada menunjukkan menghirup serai secara teratur dapat membantu orang-orang yang memiliki masalah kecemasan. Dan yang keempat, serai menurunkan kolesterol. Artikel dalam Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research membuktikan, mengkonsumsi ekstrak serai dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Selanjutnya yang kelima, serai mendukung kesehatan mulut. Di beberapa negara, masyarakat biasa mengkonsumsi batang serai atau lemon grass dengan mengunyahnya langsung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan gigi dan menjaga kebersihan mulut. Klaim itu pun terbukti dalam jurnal Food Chemistry yang menunjukkan dan menemukan bahwa ekstrak serai dapat menghambat pertumbuhan bakteri paling kuat dalam sampel laboratorium. Adapun bakteri yang digunakan dalam sampel antara lain penyebab gigi berlubang termasuk Streptococcus sanguinis. Selanjutnya, manfaat serai yang keenam adalah menyehatkan saluran pencernaan. Dalam laman Healthline, manfaat serai salah satunya adalah sebagai obat alternatif untuk gejala sakit perut, kram, dan masalah pencernaan lain. Tak hanya itu, sebuah studi pada 2012 dengan objek hewan pengerat turut membuktikan bahwa serai act efektif untuk melawan tukak lambung. Selanjutnya yang ketujuh, serai meningkatkan sel darah merah Menurut studi, pada tahun 2015, rebusan serai dapat meningkatkan konsentrasi hemoglobin atau protein pada sel darah merah Selain itu, serai juga meningkatkan packed shell volume atau PCV dan jumlah sel darah merah dalam tubuh Manfaat ini kemungkinan karena adanya kandungan senyawa dengan sifat antioksidan pada serai Selanjutnya ke kedelapan, serai bertindak sebagai diuretik. Di dunia pengobatan herbal, serai dikenal sebagai diuretik, yaitu obat untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Dengan sering buang air kecil, tubuh akan bersih dari kelebihan cairan dan garam. Diuretik juga sering diresepkan pada pasien gagal jantung, gagal hati, atau edema, yakni kondisi bengkak akibat kelebihan cairan dalam jaringan tubuh. Itulah beberapa manfaat tanaman serai yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda semuanya. Bagi yang memiliki tanaman serai bisa dicoba. Dan bagi yang tidak memiliki tanaman serai, uh, mulai sekarang, mulailah untuk menanam di kepakarangan rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan banyaknya tanaman herbal yang kita tanam akan semakin uh, membuat kita bisa hidup sehat tanpa bahan kimia.